saya lanjutkan dengan pembahasan die dan exit function pada php dan langsung saya simpan lalu di disini 31 dan die exit Saya simpan Dan saya tetap memakai ini Dan jika sekarang Saya memberikan Di sini D Apa yang terjadi Jika saya simpan Lalu saya pergi ke sini Dan saya ambil maka tidak akan dituliskan apa-apa karena saya sudah mematikan dengan fungsi die. di sini sudah ada function tapi saya memanggilnya di bawah die. tapi jika saya copy dan saya paste di sini saya simpan maka sekarang saya sudah mempunyai ini. Sama dengan exit Jika saya ganti dengan exit Maka akan sama Dia tidak akan dituliskan dua Jika exit saya hilangkan dengan komen Saya simpan, sekarang saya sudah mempunyai dua Pernyataan semacam ini dan mungkin di sini saya kembalikan ke Joko. Mungkin jajak jalan, umpamanya semacam itu. Dan jika saya reload di sini, maka saya sudah mempunyai joko jajak jalan karimata dan jika saya aktifkan lagi exit saya simpan maka yang kedua tidak akan dituliskan semacam itu dan di sini kita bisa meletakkan di mungkin di beberapa function kita di area if dan else supaya tidak ada tampilan lain dan kita bisa memberikan fungsi die atau exit jika connection tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi maka kita bisa menggunakan die dan exit oke sekian tutorial dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam